Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Selamat Riyadi Bagaimana kabarnya teman-teman semua Saya berharap teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Kali ini teman-teman saya akan memberikan Cuplikan video mengenai Pentingnya kita Menjadi seseorang Yang mendengarkan orang lain Jadilah pendengar yang baik Oke gak perlu lama-lama lagi Saksikan langsung videonya Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Sukses itu berbeda cara, berbeda jalan. Sekali ini saya akan menceritakan kesuksesan seseorang karena mendengarkan orang lain. Pada suatu hari, ada seorang supir yang memiliki majikan seorang dosen. Si supir ini memiliki cita-cita sebagai seorang motivator seperti sang dosen Namun karena keterbatasan biaya dan juga kekurangan materi Sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya Dan sehingga dia menjadi seorang supir Tapi tak membuat dia terus berkeinginan belajar untuk menjadi seorang pembicara karena dengan dia bekerja kepada dosen itu seolah dia belajar pula Pada saat itu dosen yang di mana tempat dia kerja adalah seorang pembicara atau seorang motivator Setiap hari si tukang supir ini selalu mengantarkan dosen kemanapun dia pergi Si dosen ini adalah seorang pembicara yang sangat hebat terkenal di wilayahnya Kemudian setiap kegiatan, seminar maupun pembicaraan yang dilakukan oleh dosen Si supir itu selalu mendampingi sang dosen tersebut Sehingga setiap materi yang disampaikan oleh sang dosen dia mengerti sekali Dia mengerti apa yang dikatakan oleh sang dosen Dia memahami betul bagaimana cara sang dosen untuk mengembirakan atau memotivasi semua audiensinya Kemudian pada suatu hari dia belajar untuk menjadi pembicara yang hebat Bersama teman-teman supir yang lainnya Dia sering membicarakan hal-hal yang sering dibicarakan oleh dosen tersebut Karena keadaan pada suatu hari ada permasalahan dengan sang dosen tersebut Masalahnya adalah sang dosen sakit Sementara harus ada sebuah seminar yang didatangi oleh sang dosen tersebut sang supir mengingatkan kembali kepada dosen Pak hari ini ada seminar yang harus kau isi namun sang dosen mengatakan dengan lemah dia mengatakan maaf kali ini saya tidak bisa mengisi seminar tersebut keadaan saya sedang sakit mungkin nanti kamu konfirmasi saja ke panitia kalau saya tidak dapat hadir. kemudian sang supir pun dengan beraninya dia mengatakan Pak boleh tidak kali ini saya ingin menjadi seorang pembicara? Ini impian saya pak, boleh tidak untuk menjadi pengganti bapak sementara? Sementara itu sang dosen tidak berpikir panjang, karena yang dia ketahui memang si supir ini memiliki bakat dalam hal berbicara. Lalu sang supir pun berbicara kepada sang dosen, bahwa materi yang dia akan sampaikan dia juga menguasainya. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, si sang dosen pun memberikan izin kepada sang supir tersebut. Silakan jika kamu mau, tapi jagalah kepercayaanku. Kemudian sang dosen pun pergi dan memberikan seminar. Menghampiri panitia dan juga berbicara bahwa dosen tidak bisa datang dan saya akan menggantikannya. Panitia tidak berpikir panjang, dia tidak bertanya siapakah yang akan menggantikannya. Lalu kemudian setelah waktunya tiba, sang supir pun memberikan semangat juang untuk para audiensi, memberikan pembicaraan-pembicaraan motivasi yang membuat audiensi bergemuruh, senang, bahagia, dan juga semakin bersemangat dalam menjalani hidup. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh sang supir ini. Panitia tidak mengetahui bahwa yang memberikan audiensi tersebut adalah hanyalah seorang supir. Kemudian sang supir tersebut menghampiri setelah kegiatan acara tersebut kepada para panitia lalu dia menyampaikan Terima kasih kau telah memberikan waktu kepadaku Terima kasih pak ujar sang panitia kau telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada audiensi Sehingga acara ini sangat ramai sekali dan sangat gemuruh, riang juga gembira dalam kegiatan yang bapak isi Sambil tersenyum si supir tersebut mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada sang panitia tersebut Dia berkata Andai saja kalian tahu kalau saya ini hanyalah seorang supir Saya diperintahkan oleh dosen saya untuk menggantikan dia mengisi pembicaraan kali ini Lalu si panitia pun terkejut. Apa benar Bapak seorang supir saja tidak mungkin Pak papa memiliki skill yang sangat luar biasa. Lalu sang supir pun mengatakan dengan bijak kepada sang panitia tersebut. Sungguh ilmu itu dapat bisa dicari. Tentulah dicari dengan hal-hal yang berbeda. Saya hanya sebagai pendengar yang baik. Manakala sang dosen memberikan masukan ataupun pembicaraan kepada audiensi selalu saya dengarkan dan pahami setiap pembicaranya, Sehingga saya dapat menyampaikannya kembali Kemudian setelah apa yang dikatakan oleh supir tersebut Para panitia itu sangat salut dengan yang dilakukan oleh sang supir tersebut Memberikan pelajaran dan juga motivasi tentunya bagi para panitia tersebut karena kegigihan dan keberhasilan sang supir ini sehingga panitia pun tidak segan lagi untuk mengundangnya Untuk menjalankan setiap kegiatan seminar yang selalu dilaksanakan oleh panitia tersebut Kemudian sang panitia tersebut memberikan lagi kegiatan acaranya yang langsung diserahkan kepada para supir itu Supir itu mulai berpikir dulu Mungkin jika aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen Aku bukan apa-apa Tapi saat ini aku sudah berhenti menjadi seorang supir Dan aku kini menjadi pembicara besar Hal ini tentunya dapat kita lakukan Semua orang dapat bisa melakukan hal ini Tanpa terkecuali Bagi siapa saja yang mau belajar Marilah belajar untuk menjadi pendengar yang baik Terima kasih